Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Rafair Kali ini saya akan ngevlog video buat kalian yang suka jalan-jalan atau berpetualang Oke, video ini saat acara Back to Nature and Camp, season 2 Untuk season pertamanya sudah tayang terlebih dahulu Nah, di Back to Nature End Camp Session 2 ini saya akan ulas lebih lengkap dari berkemah sampai kunjungan ke teman tempat wisata yang masih berada di sekitarnya. Oh ya guys, bagi yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Oke, okay, saya hitung dari sekarang. 3, 2, 1... Nah, pasti kalian sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya Sekarang terus simak video ini sampai selesai Let's go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 <laughs> I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the world trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. yeah Been on around the globe trying to protect your soul. Semangat, semangat <laughs> Harus, harus <tune> tarif depan menemukan gerbang dan dikenakan tarif satu orang 7500 dan di pintu kedua nanti per orang 12.5 oh, no, no. nih 2 2 eh eh Hey, saya sudah mendapatkan tiket di gerbang pertama. Per orang akan 7500 ya nanti kita ketemu ke, di gerbang kedua yang sudah diterangkan oleh petugas di depan katanya per orang 12500 oke kita menuju ke, ke gerbang kedua desanya 12 12.500 Bang enggak apa-apa Oke. Gitu ya. Nih, empat okay, yeah. orang ya. Empat aja. Nih nih taruh. <laughs> mat, udah dapat. <laughs> nah. oh, yang udah. Nih, ya, eh, Pak, masuk dulu, Pak. Oke, okay, ya. okay, Bang ya. Oke, okay, mari. oke, okay, yang pertama tadi gerbang pertama di diberolah oleh warga, dan ini kedua terbang keduanya diberolah oleh Kehutanaan empat setelah kita mengalami pintu terbang pertama dan kedua kita akan di manjakan oleh kemparan hutan pinus dan pinus yang masih untuk belak alamnya nanti di sini dikelola oleh Perutani Kabupaten Bogor. Nah, jarak antara gerbang kedua menuju Puruk itu kurang lebih satu kilo. Nah, untuk para teman-teman yang pernah kesini siapkan fisik dan mental. Kita lihat berolahraga, oke. Okay, selanjutnya ikuti terus video saya.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 saya nak ke bahagian kita Kau, oh, airnya aja. Mau airnya aja. Lihat batu malam. Aduh, jatuh! Aduh, jatuh! Aduh, sineran rumputnya jadian. Teriak Motor apa begitu? Itu situ aja. potong Kita macam Ya.